Tapi yang sampai kalau dia sampai saya sudah surabaya ngambil jadi yang dilihat teman sore Uh, ya okay. okay. iya uh, okay. okay. okay. lagam lagam Pak Pak berdasarkan CCTV ya ini ya itu dia mengarah ke handphone Samsung S20 Ultra di demo unitnya ketika beliau mau ngambil itu alarmnya berbunyi nah, uh, beliau agak sedikit bingung akhirnya alarm yang ada di meja itu dicabut sama beliau nah, sama tim kami dipikir uh, error sensornya akhirnya dimatikan tim kami tidak melakukan pengecekan detail kemudian dia karena bingung akhirnya lari ke aksesoris dia ngambil speaker JBL Go 2 kabel charge orinya Xiaomi sama kabel charge yang non ori yang kurang lebih kisaran harga Rp15.000 setelah itu dia kembali lagi ke Samsung karena tadi sudah dijebol jadi alarmnya nggak bunyi sama dia dimasukkan tapi di charger itu tadi ada sensor nah, ketika dia keluar akhirnya kan sensornya berbunyi Nah, ketika berbunyi tadi, langsung diamankan oleh biasa security kami. Perang lebih seperti ini. Oke,